Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 97, 98, 99, dan 100 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Baik langsung saja kita akan jawab di halaman 97 Ayo amati gambar berikut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Baik, sini kita akan menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Baik, untuk gambar yang pertama itu sudah dicentang, kemudian kita akan centang untuk gambar yang kedua, yaitu ada gambar kerbau atau sapi ini ya. Ini, sapi ya. ini kita centang karena ini terawat, terlihat dari tubuhnya yang kekar. Kemudian yang ini terlihat sebuah uh, tanaman yang layu, maka ini tidak terawat. Maka ini kita silang saja. Kemudian untuk kuda ini, ini sudah terawat. Kemudian ini ada bunga di pot, ini tidak terawat. Kemudian di sini ada kucing yang makan di sembarang tempat di tempat sampah maka ini tidak terawat. Kemudian di sini ada ayam, ini terawat, ini ada bunga yang segar, ini terawat. Kemudian juga ini tidak terawat karena hewan-hewan ini terlihat kurus. Kemudian ini juga tidak terawat. Ini juga tidak terawat karena layu, ini terawat. Kemudian yang ini tidak terawat karena di sini diserang penyakit ya di sini. Kemudian ini juga tidak terawat. Kemudian sapi yang ini terawat karena dia gemuk. Nah ini juga hewan yang tidak terawat. Baik di bawahnya dari gambar di atas menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Baik, kita bahas ciri-ciri tumbuhan. Terawat adalah tumbuhan dengan subur, berukuran normal, tidak kerdil, daun rimbun, dengan warna atau hijau cerah dan tidak kusam, dapat berbunga atau berbuah. Ciri-ciri hewan terawat adalah tumbuhan tumbuh dengan sehat kulit bersih tidak ada luka dan kutu, bulu atau rambut bersih dan tidak bau, ciri-ciri tumbuhan tidak terawat adalah tumbuh dengan tidak subur, berukuran tidak normal, kerdil, daun tidak rimbun dengan warna daun tidak hijau, cerah dan kusam, tidak dapat berbunga atau berbuah, Ciri-ciri hewan tidak terawat adalah tumbuh dengan tidak sehat, sakit-sakitan, kulit kotor, banyak luka dan kutu, bulu atau rambut kotor dan bau. Berikutnya kita akan jawab di halaman 98. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Untuk tumbuhan, sikap kita adalah Saya akan merawat tumbuhan tersebut dengan cara menyiraminya agar tetap tumbuh dan besar Untuk hewan Saya akan merawat hewan itu dengan memberinya makan membersihkan, dan mengobatinya ketika sakit. Kita akan jawab di halaman 99. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. Kondisi tanaman di sekolah saya terawat. Tidak ada tumbuhan yang layu. Karena sangat terawat, taman di sekolah saya terlihat indah. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Halaman di sekolah saya sangat bersih. Karena kami menjaga kebersihan bersama-sama dengan disiplin menaruh sampah pada tempat sampah dan tidak pernah membuang sampah sembarangan. Nomor 3 di halaman 99 Buatlah rencana dengan teman kelompokmu Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas Tentukan tanaman yang akan ditanam Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik kami berencana menanam lidah buaya dengan cara disiram, diberikan pupuk atau kasih pupuk, dan ditaruh sinar di sinar matahari Berikutnya di halaman 100 Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu merasakan merasa melakukan kebiasaan baik? Terhadap lingkungan sekitar, bukankah mensyukuri nikmat Tuhan salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin? Berikan tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. Menanam atau merawat tanaman di rumah, di sekolah. Nah, ini selalu. Kemudian, menyayangi hewan peliharaan. Ini selalu. Memanfaatkan sampah daun, ya ini selalu Senang diajak kerja bakti, kita centang selalu Mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, ini kita selalu lakukan Membuang sampah pada tempatnya, ini kita lakukan Berikutnya di halaman 100 kerjasama dengan orang tua Diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan Diskusikan cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah Termasuk cara merawat hewan peliharaan jika ada Tuliskan hasil diskusimu dan sampaikan besok pada gurumu Baik, kita akan jawab Cara mencintai lingkungan, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan mendaur ulang sampah plastik dan besi Cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, yaitu menata tanaman dengan rapi sesuai selera tetap menyiramnya agar tidak layu, serta menempatkannya di tempat yang dapat dijangkau sinar matahari. Cara merawat hewan yaitu dengan menjaga kebersihan kandang hewan, memberikan makan, membersihkan dan memandikan hewan, dan mengobatinya ketika sakit. Baik, itu saja yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.